dan kapal dari Sumatera mencari sampai ditawarkan kepada Namanya Alo. Posi sini tadi ada nah, di sini baharian, ya. lalu, pos, lalu, pos, pos jaga nih eh tapi e, kan dadakan lah anang sampai sini nah, iya. Tohanya. Badi, bang, ini mana iya itu, bang, ini itu, Hingga, itu nah. ada lampu itu loh, nih. itu ke sana ada tuh ada ada apa yang lampu nah, tiga ke sana oh, oh iya itu, lah eh ini nih ini pun bulan tuh yang ada ya sininya sedikit di Balung, Balung, ini balong untuk kalau balong ini meresainya keluar deh he mm he -hmm. siapa banyak keluar kan Hah? banyak yang lejian sama juga banyak, sampai kesini banyak wanangai matiun mengharap kersampai kesini kan berbeda kan disitu kan mana sampai tadinya sampai itu juga, banyak kita kan menyakai orang kersampai kesini jadi gini ke sampai hamilya Teman ini pada sebenarnya acara mamsenin ini kan ada acara ini iya iya coba <tuk> maka <milik> nah, ada yang sama dulu itu apa hmm. nah, dah Berta, pun telat ruasana sekumpul ujung samping bank BRI unit Indesari. di sini jemaah kawal abah guru sekumpul udah mulai berpulangan baru Terima kasih. anaknya, sampai Mohon menyambung dulu, Mohon dulu, di kota ini sudah Di tunggu di di dari di di banyak kedinian. <laughs>